oke okay, sobatku, assalamualaikum semuanya di mana saja berada, sekarang kita berbagi sebuah informasi yang sangat simpel dan gampang banget teman-teman ya terkait teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara transfer uang lewat ATM BSI ke BCA nih, gimana caranya Silakan simak ya, ini sudah berhasil nih, ini kan bank BCA ya kita transfer dari bank BSI itu ya, nah BSI ke BCA, sejumlah 7.50, ini sangat cocok dan diikuti sama seluruh Nasabah, bank BCA maupun bank BSI ya, yang belum tahu caranya. Dan apakah dia pakai kode dan berapa biar administrasinya kita kupas pada video ini? Silahkan teman-teman ya, pertama nih, kita langsung masukin kartu, masukin kartu ATM-nya dan pilih bahasa Indo. Nah di sini ada yang bertanya kepada saya, bang, kalau kita transfer ke BCA, apakah dia pakai kode? Benar dia, dia pakai kode. Kodenya ke BCA itu kosong. 14. Kalau BNI kan 009, ya. Kalau BRI kan 002, teman-teman ya. Dan seterusnya. Nanti kita cek ya untuk video-video ini berapa sih uh, kode yang harus dimasukin. Kita pilih menu utama. Kalau sudah masukin PINnya, pilih transfer, pilih ke bank lain, kemudian tekan Iya. Dan kita cek dulu kode bank BCA. Kode bank BCA berapa ya? Tuh kan benar ya. 014. BCA kodenya 014. Kalau sudah tahu tekan kembali. Kemudian masukin kodenya diikuti dengan nomor BCA yang dituju. Oke, sudah mantap. Kalau sudah pas dan benar. Silakan teman-teman tekan benar saja. Kemudian masukin jumlah. Di sini ada yang bertanya, apakah biaya administrasinya? Ada, ya teman-teman ya. Ada. Oke, setelah itu tekan iya. Kemudian tekan benar, ini dikosongin saja ya. Tidak usah diisi. Dan akan keluar data yang kita mau transferin nama BCA nomornya banknya sama jumlah di transaksi kalau sudah pas tekan ya dan kita tunggu maka bukti struknya keluar seperti ini ya simple gampang dan mudah banget teman teman ya silahkan buat teman teman jangan lupa subscribe nya like komen dan share video ini dan pada video ini kita akan berbagi sebuah saldo gratis untuk 10 orang sama-sama 20 ribu ya syaratnya gampang subscribe di bawah itu like dan share oke kami tunggu 2 detik dari sekarang oke sahabatku yang sudah like dan subscribe kami sebagainya selalu panjang umur dan muruski dan nanti kita akan kasih buat teman-teman jika tembus video cukup saja selama 24 jam sejak di video ini sekarang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.